Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya dengan Malianti Silalahi. Saya adalah spesialis keperawatan jiwa. Saya dosen spesialis keperawatan jiwa di Stikes Rumah Sakit Husada. Hari ini kita akan membelajar terkait tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa, khususnya diagnosa resiko perilaku kekerasan. Resiko perilaku kekerasan. Apa itu resiko perilaku kekerasan? Pasti teman-teman eh, semuanya yang menonton video ini pasti sudah paham apa itu resiko perilaku kekerasan. Resiko perilaku kekerasan adalah salah satu respon marah yang diekspresikan dengan melakukan ancaman, mencederai orang lain, atau merusak lingkungan. Di mana perasaan terancam ini bisa berasal dari eksternal dan juga internal. Perasaan terancam eksternal itu dapat berupa penyerangan fisik, kehilangan orang yang berarti, kemudian kritikan dari orang lain sementara untuk ancaman internal itu bisa berupa perasaan gagal di kantor pekerjaan ataupun di perkuliahan atau perasaan tidak mendapatkan kasih sayang dan juga karena adanya ketakutan penyakit fisik nah resiko perilaku kekerasan ini dapat membahayakan diri sendiri dapat membahayakan orang lain dan juga membahayakan banyak orang, baik secara fisik dan juga emosional Nah, kali ini kita akan belajar terkait tentang bagaimana memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan resiko perilaku kekerasan Selamat menyaksikan Nah, teman-teman, sebelum kita akan memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan resiko perilaku kekerasan ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami di mana ketika kita akan memberikan atau melakukan e, komunikasi terapeutik kepada pasien dengan gangguan jiwa ada beberapa tahapan komunikasi yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tahapan pra interaksi, yang kedua adalah tahapan orientasi, yang ketiga adalah tahapan fase kerja, yang keempat adalah tahapan fase terminasi. Di mana di tahapan pra interaksi Pasti teman-teman sudah pahami, di mana kita sebagai seorang perawat harus sudah mempersiapkan diri untuk memberikan asuhan keperawatan pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa, khususnya dengan resiko perilaku kekerasan. Dan di tahapan orientasi, di tahapan ini kita akan menjelaskan apa yang menjadi tujuan dari pertemuan kita, kita akan melakukan kontrak waktu dan kita akan melakukan kontrak tempat. Pada fase kerja, kita sebagai seorang perawat akan memberikan terapi generalis keperawatan yaitu di mana kita akan membantu pasien untuk mengendalikan emosi dengan teknik nafas dalam dan juga teknik memukul benda lunak atau contohnya seperti memukul bantal dan Kemudian, setelah fase orientasi, kita akan masuk ke fase terminasi. Di mana fase terminasi ini, kita akan melakukan evaluasi subjektif dan juga objektif. Kemudian, kita akan melakukan kontrak waktu, kontrak topik, dan juga kontrak tempat untuk pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita akan menyaksikan bagaimana seorang perawat akan memberikan asuhan keperawatan dengan diagnosa RPK kepada pasien dengan resiko perilaku kekerasan, silahkan menyaksikan. Oke, baiklah. Saat ini kita akan langsung masuk kepada fase uh, orientasi, ya. Selamat pagi, Putri Tri. Selamat pagi. Sister. Perkenalkan, saya dengan Suster Yanti. Saya adalah perawat yang merawat Ibu hari ini ya, Bu ya. Ibu, gimana kabarnya hari ini? Biasa aja. Biasa aja. Nah, Bu, ini dengan putri bukan ya? Benar kan? Benar. Iya Bu, tadi saya ngelihat Ibu sedikit marah dengan teman Ibu. Tadi saya ngelihat dari e, dari jauh. Ayo terambil marah. Tadi terambil. Tadi. Oh, akibat melanggar diambil, sudah juga diambil. Oh, saya betul marah melihat. Oh, saya salah salah ya Bu ya nah, ya. suster, suster. suster pengen ngobrol sama Bu ini terkait tentang kesal yang ibu rasakan, ibu mau enggak bu? Nah, ibu mau berapa lama bu? sebentar, ya, ya, sepuluh menit saja. Ya? boleh boleh saja, ya, oke baiklah ya, nah. Ibu, berarti kita di sini ngobrol, 10 menit aja ya, ngobrol terkait tentang rasa kesal. Nah, bisa diceritakan Bu, apa yang membuat Ibu tadi merasa kesal? Apa yang enggak kesal, sudah. Makanan orang diambil aja. Sudah mm -mm. dari naut saya marah-marah. Mm -mm. Kesal. Keluarga mau pada datang, jadi terus-terus dari, marah aja. Oke. Okay. Nah, tadi setelah e, ibu ngerasa kesel gitu, apa yang ibu lakukan sama teman ibu yang bikin ibu kesel, bu? Nah, tak tinggal pergi aja. Tinggal pergi. Ya. Ada ini, mukul temannya tadi, bu? Pengen mau mukul sih, tapi enggak. Pengen mau mukul, tapi enggak, ya. Nah, baik. Uh, sebelumnya, ketika ini kan ini baru terjadi sekarang. Nah, sebelum-sebelumnya ibu pernah ngerasain marah juga enggak, bu? Jarang. Jarang ya, baru ini ya, ibu rasakan ya. Nah, baik. Uh, dengan perasaan kesal yang ibu rasakan ya, yang ibu alami tadi, apa yang ibu rasakan sekarang dampaknya? Bisa ceritakan nggak, Bu Teman-teman pada jauh, ada yang Teman-teman jadi jauh, gak pada dekat. Karena apa itu kira-kira, Bu? enggak tahu, karena saya marah itu kan eh, pada mau gara-gara ibu marah, ya nah, setelah itu selain mereka menjauh ada lagi nggak? tahu berarti yang ibu rasakan sekarang, teman-teman jadi menjauh ya sama ibu ya? ya, berarti dengan ibu tadi marah gitu ya, jadi ibu ngerasa bahwa teman-teman menjadi menjauh ibu merasa sedih enggak dengan kondisi itu, bu? sedih, sedih ya? berarti ibu sadar berasa, eh, dengan ibu tadi marah itu itu baik atau nggak, bu? Ya baik, tapi gimana nggak kesel? Gimana kesel? Nah, mau nggak Suster Yanti sekarang ajarkan Bu, gimana sih caranya kita ketika kita kesel apa yang harus kita lakukan biar kita tidak membuat orang lain itu tidak suka dengan kita, Butri, mau nggak saya ajarin? Boleh. Nah, gini Bu, ya, jadi kalau memang tadi wajar, Bu Tri, sampaikan bahwa Ibu itu kesel, makanan Ibu diambil itu manusiawi ya, jadi nggak ada yang salah di sana. Ya. Gak salah, namun ya, ketika kita marah, ada cara yang bisa kita lakukan. Biar apa? Biar orang lain itu gak kesal balik dengan kita, biar kita gak mencederai orang lain, gak membuat orang lain menjadi sakit. Ya, nah, dengan kita me mengekspresikan rasa marahnya, kita ini harus memang harus dikeluarkan. Kalau gak dikeluarkan, malah itu nanti berbahaya sama ibu. Nah, ada dua cara nih, Bu. Ya, ada beberapa cara. Nah, hari ini saya mau mengajarkan. Dengan putri adalah bagaimana kita mengontrol rasa marah kita dengan cara kita tarik nafas dalam. Kemudian nanti kita akan bagaimana kita mengungkapkan rasa kesal kita itu dengan cara meluapkan emosi kita dengan memukul benda lunak. Ya, nah saya ajarkan dulu yang pertama nih bu. Yang pertama adalah bagaimana kita caranya mengontrol rasa marah kita dengan teknik nafas dalam. Nah, teknik nafas dalam ini kenapa bisa mengurangi, Bu? Karena kita menjadi rileks, gitu ya. Nah, caranya gini, Bu Tri. Nanti, ketika Ibu merasa kesel, bete dengan orang lain, Ibu tarik nafas dari hidung, kemudian tahan sebentar, hembuskan dari mulut, ya. Jadi, tarik nafas dari hidung, tahan, hembuskan. Saya praktekin dulu, ya, Bu Tri. Lihat, ya, walaupun pakai masker, Ibu lihat, ya. Jadi dadanya sampai diangkat gitu, Bu, ya. Jadi untuk merilekskan. Boleh, Butri? Kita, saya bantu ya. Tarik nafas dari hidung. Tahan. Hembuskan. Wah, bagus sekali Butrinya ya. Pinter sekali. Bisa Ibu ulangin sekali lagi, Bu? Sendirian. Nah, pinter, Hebat sekali, ya. Jadi ketika Butri ngerasa kesel, bete dengan orang lain, Ibu langsung ngelakuin teknik nafas dalam. Biar keselnya berkurang eh bisa paham, Bu? Bisa diulangin sekali lagi, teknik nafas dalamnya hembuskan Oh, hebat ya, putri hebat ya Nah, ada lagi, Bu, selain teknik nafas dalam Ada cara yang kedua, untuk mengontrol Ya, tadi kan putri bilang, siapa yang gak kesel Makanan saya diambil gitu ya, Bu, ya Nah, kadang-kadang, kalau kita mukul teman kita Tadi kan Ibu bilang kan, bahwa Ibu hampir memukul, ya kalau tadinya ibu memukul kan itu melukai orang lain, itu berbahaya, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Selain teknik napas dalam, ibu bisa melakukan dengan meluapkan emosi ibu ke benda lunak. Ya, Bu. Salah satunya adalah dengan oh contohnya seperti memukul bantal. Nih, saya punya di, ya. Saya punya bantal, ya. Ini kan benda lunak ya? Benda lunak. Kenapa kita bisa meluapkan ke benda lunak? Karena kalau kita pukul meja, tangan kita sakit nggak bu? Ya. Sakit. Mejanya bisa rusak nggak bu? Bisa. Rusak ya. Kan meja kan belinya pakai uang ya bu ya. Nanti uang kita keluar deh beli meja gitu. Nah, ketika ibu merasa rasa kesel, ibu bisa meluapkan nih bantal ya. Ibu langsung keluarkan ya energi negatif marahnya ibu itu ke bantal. Jadi ibu bisa ngelakuin seperti ini. Suster contohin dulu ya meluapkan itu dengan memukul ke bantal ini. Jadi contohnya seperti ini, Suster Yanti bantu ini dulu contohkan ya. aku kesel nih. Nah, jadi meluapkannya ke dengan mukul bantal. Tapi pastikan ibu mengeluarkan emosi ibu itu ke bantal, tidak menahannya. Gitu ya bu ya. Nah, Putri mau coba enggak? Kita coba ya. Nah, ya sekarang kemarahan yang tadi ke temannya ibu, coba ibu salurkan keluarkan emosi negatifnya pukul bantal. Nah, pinter sekali ya. Jadi kita ya Bu ya sudah paham ya? Ada yang ingin ditanyakan Bu? Ada cara lain Bu. Cara lain itu ada ya. Ada nanti beberapa lagi. Nah, itu yang nanti akan kita bicarakan. Namun yang sekarang kita akan, saya ibu, e, Suster mengajarkan terkait tentang teknik napas dalam dan juga tukul benda lunak dulu. nanti di pertemuan berikutnya, suster akan evaluasi nih, akan tanya putri, bagaimana rasa keselnya, sudah berkurang atau belum? kalau belum, di pertemuan berikutnya, suster akan mengajarkan cara yang lain dengan putri. gimana? sudah? nah, tadi sudah paham ya teknik tapis dalam dan juga pukul bantal ya putri ya. nah, gimana bu? kalau kita, ibu mau nggak melatih itu, biar ibu bisa belajar untuk mengontrol rasa marah ibu? mau? Mau? Saya masukkan ke daftar kegiatan harian Ibu ya. Nah, mau latihan tarik nafas dalam mau jam berapa, Bu? Hmm, habis makan pagi ya. <tuh> Habis makan pagi berarti jam 7 pagi ya. Ya, oke. Sekarang ayo. Ibu coba, Ibu yang nuliskan ini daftar kegiatan harian Ibu. Ibu mau tarik nafas dalam jam berapa? Coba ditulis di sini. Oke, okay. cukup sekali aja, Sari? So, mau... Sore bisa Sore bisa? Ya, mau jam berapa sorenya? Sore. Dituliskan Sore jam belas Oke, okay, 16 Latihan napas dalam ya Oke, okay. bukul bantal mau jam berapa, Bu? Nah, Oke okay. Tulis di situ ya <kuh> Oke, berarti ibu nanti ada latihan ya, Bu ya. Jam 7 pagi, jam 6 sore sama jam eh jam 4 sore sama jam 6 sore ya, Bu ya. Nah, nanti ini putri lakuin, ya. Nah, di sini nanti kalau ibu Tri sudah melakukan, nanti ini ada checklist-nya nih, Bu, ya. Kalau dia M mandiri artinya ibu tanpa disuruh sudah melakukan sendiri, ya. Nah, ini ada B. B itu adalah kalau nanti saya akan kasih tahu ke perawatnya, kalau ibu diingatkan, maka ibu tulis B, dengan bantuan. Kemudian ada T. Kalau ibu tidak melakukan, berarti T. Gitu ya, Bu, ya? Sudah paham ya, Bu, ya. Nah, semangat ya melakukannya ya, Bu, ya? Yang sudah tadi suster ajarkan. Nah, sekarang, gimana perasaan, Putri Setelah ngobrol-ngobrol dengan suster Yanti, nih? Ya, lumayan, sudah enakan, sudah enakan. Enakan, ya? Lebih, ini, ya? Nah, ya. rileks ya? Nah, bagus sekali. Mudah-mudahan nanti ibu lebih enakan lagi, ya? Nah, Tadi kan Putri nanya, nih, masih ada terapi yang lain, nggak gitu ya? Nah, kalau besok kita, uh, saya akan evaluasi nih, Bu. Saya akan tanya-tanya apakah rasa marahnya masih ada gitu ya. Kemudian, uh, saya besok akan mengajarkan uh, terapi yang lain, yaitu dengan cara minum obat. Ibu mau nggak? Hmm. Mau. Besok mau jam berapa, Bu? Ya, 8 jam 8 pagi. pagi. Mau di mana? Di sini, aja, Di sini aja ya, mau berapa lama kira-kira besok, Bu? Lama, deh. Bisa bisa. Oh, gak mau lama-lama, 10 menit boleh. Iya. 10 menit aja ya, oke, berarti kita ketemu lagi besok ya, Bu? Ya, tetap semangat, semangat untuk latihan ya. Sama saya pamit dulu, Putri. Selamat sore. Baik. Tadi teman-teman sudah menyaksikan kan bagaimana cara seorang perawat ketika akan memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dengan resiko perilaku kekerasan. Jadi, tetap diingat selalu bahwa ketika kita memberikan asuhan keperawatan pada pasien-pasien dengan resiko perilaku kekerasan, jangan lupa melakukan tahapan komunikasi terapeutik, yaitu prainteraksi, orientasi, Kerja dan juga terminasi. Dan juga perhatikan bagaimana bahasa tubuh kita, bagaimana teknik kita berkomunikasi dengan pasien. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, salam sehat jiwa.